pom dulu ya bagi dah Jangan lupa di-subscribe apa? Subscribe. Sub like subscribe, subscribe like comment like like comment like like comment subscribe guys yo guys ayo come on berada di dekat pelabuhan Kota Mentok dan kita akan berkunjung ke rumah mayor Cina ini terindikasi bahwa ini adalah mayor pada saat Kesultanan Palembang kita bakal masuk ke dalam kita bakal cek apa yang ada di dalam oke spradik ikut terus ada tidak ya, kuburnya di tempat lain jadi kalau Sentai. kita nggak pergi ke kuburan ah, kita bisa jamu di rumah nah alasannya ada di sini jadi mereka buka biasanya tertutup jadi kita nggak boleh lewat tengah lewat kiri atau kanan iya di tengah biasanya kalau kelenteng kalau rumah yang ada sembahyang leluhur tengah itu nggak boleh di jalan jadi harus lewat pintu ya, kiri atau kanan ya, kiri. Ya. Oh, biasa kiri biasa kiri iya betul iya, ada tuhan, ada juga keturunan oh, dari Mayor Mayor, selimut ini mungkin Mayor Cuk oh Mayor Cuk iya, oh, Cuk iya, Allah pulang sana oh ini kiri, kiri gak boleh lewat. Oh, gitu. ya ya, gue di mana? itu kiri ya? ibu iya, lagi kiri pintu tengah nggak boleh lewat kalau gitu iya, iya kalau tengah ini biasanya naik tutup, Pak di kanas, ada segala nyejel ini dibuka lah. Ini foto Ini keturunan dari mayor. keturunan dari mayor. Kalau sendiri pertama cuma ini foto mayor. Oh, yang ini ini, ini siapa namanya? Jokatnya, jokatnya itu nama lebih populer, nama uh, anometranya itu Jong uh, Jung Mok. Jong Jung Mok, tapi kita lewat depannya nggak masalah, kan? Nggak masalah. Nggak bisa deh. Kebetulan lagi ceng Beng, yeah. karena biasanya kalau ceng Beng nggak sepuh kita bisa juga sembarangan di rumah Jadi pasti istri dia. Oke, okay, mau tanya, apa namanya rumah ini dibangun pada tahun... Sebenarnya nggak ada catatan, kapan rumah ini dibangun. Yeah. Cuman kalau Jong Adam ini sendiri diangkat sama Belanda jadi ofisier, pertama-tama pangkatnya letnan, itu tahun yeah. 1861. 1861. Nah terus rumah ini gayanya itu ya eranya sama dengan 1860-an yang ada di Mentok ini ya kayak rumah presiden tuh sama eranya. Jadi perkiraannya sekitar tahun 1860-an. Hmm. Ini termasuk gaya Eropa ya? Iya gaya ya. Eropa. Jadi bangunan ini belum ada sedikit pun uh, peremnovasi atau gimana? Renovasi ada ya ya. Atap atas ada. Hati cuman dibugar, ya? telah, uh, ya. Tetap utuh, tetap tidak utuh. mengubah bentuk fisik bangunannya. Jadi yang nempati sekarang ini, ini masih wajur. keturunan gitu ya? ya. Keturunan. Sekarang keturunannya keturunan keturunan, berapa ya? Kau nah, Ke Kenal. Dari mayor ini. Dari mayor. Ya. Nah, mayor ini yang pertama diangkat jadi mayor, kemudian anaknya, anaknya tuh cuma. Cung Fai yang itu, yang di pinggir ya? Ya, itu sama istrinya itu Mamak ibunya di tengah ini cungatnya sudah meninggal duluan. Beberapa peninggalan warga uh, warga mayor yang di Ada kebanyakan sih mereka gayanya memang kehidupannya nuansa Eropa iya iya, saya <laughs> lihat ini ada foto-foto wals ya iya tapi ada juga nuansa-nuansa tiongkoknya, ya, tiongkoknya. Ya, kayak piring-piringnya mangkok-mangkok, cangkir arak, cangkir te kalau ya. lihat foto-foto lama banget disini, ini. ini ada bukan lampu, lampu kristal pada masa ini itu? Eropa. iya, pada masa itu, lampu kristal besar yang mesti digerak gitu. Hmm. pakai, ada rantainya. Sekarang enggak ada lagi. Enggak ada. Disimpan tempatnya cuman enggak dipakai. Enggak dipakai. Iya. Ya, ini ya, ya. udah enggak ada lagi sih dipakai lagi. Cuma sisa-sisanya doang. Iya, sisa-sisa. Ini kan ada beberapa stempelnya? Ya, Ada stem keluar masuk kapal. Ya, ada juga merek dagang. Jadi memang usaha dari. Ini apakah ini kacamata yang dipakai sama Mayor? Keluarganya kayaknya. Kalau dari Mayornya mungkin sudah bohong. Ya bohong ya. ya. ini yang jadi apa ini? Batu timbang. Batu timbang Oh, batu timbang Timbangan ya? Kita tahun 1860-an atau an Ini 70 70-an sampai 70 an Belum, belum Belum, -belum. Iya <Fiona> yeah. uh, bulung -bulung Walaupun gini lu pernah misalkan? belum belum belum belum pernah diganti karena merek belakang ini bisa ada kelihatan cungat ad yang oh. ada tulisannya ada sisa-sisanya yang lah dicau dicobot ada disimpan masih ada dipang dipang mereknya. mereknya khusus ya, untuk dia karena ini marmer Carrara Italia asli ini masih ada dijamin di sini kan semen tiga di dibatik belum ya. ya di sini masih jamin sama rumah residen residen Eropa ya, rumah Eropa Dulu di sini Ford, karena ada kan julukan Bangka itu tanahnya Ford, salah yeah, satu yeah. yang punya Ford itu adalah dealer Ford. Mayan. Untuk mentok di sini, yeah. pemiliknya dealer yeah, Ford Indonesia, lapan puluh sembilan, lapan puluh an lapan puluh delapan, lapan puluh delapan, lapan Jadi mayor lapan puluh delapan, lapan puluh delapan, lapan puluh delapan, lapan puluh delapan, lapan puluh delapan, lapan puluh delapan, Eh uh, mayor ini uh, meninggal tercatat tahun 1890-an. Akan tepatnya masih lihat arsip lagi, saya lupa. Kenapa, Pak? Nah, 1895. 1895. Ya. ya. Kemudian dilanjutkan oleh anaknya ini, Chong Ha uh, Yun diangkat juga sebagai official ini. Yang hmm. hmm. istrinya ini uh, ibunya. Ini, ini ibu. Nah, ya. ini ini istri Istri dari cuma ah, ya, yang ini fotonya, yang ini kan versi lukisan. Ini foto ya. oh, mungkin pada pakaian. masa ini dibuat, belum ada ya, foto. Ya, pakai busana. warga Baba Nyonya, Nyonya Singapura, oh. Singapura Baba Nyonya itu kayak peranakan yang ada di uh, daerah Semenanjung Malaka lihat dari style bajunya. Kita bisa, bisa lihat ya? kan, bisa. ada pakai songket, kemudian baju burung, ya. terus sudah percampuran uh, budaya. Dan ini style kayak gini ya, sekarang sudah jadi pakaian khas nah, dari Bangka yang Belitung. Yang ya baju burungan yang enggak ada kancingnya, cuma kancing atas, hmm. bawa dengan kait. Itu yang pak. Nah ini pak. Cung Atiam. Okay. Jadi. jadi ini silsilanya ya? Ya silsilanya. dari Cung Atiam ke bawah ini ya iya, iya. sedangkan Chuhapsun jadi Letnan di Batavia. Di, oh, Batavia jadi jatuh. dia adalah orang Hakka pertama oh. yang diangkat dia menjadi pejabat, pejabat di, di si Batavia. Hmm. Jadi sukses di luar juga. Nah yang ini dia pertanyaan ini enggak nggak ada diterusin sila-silanya atau gimana? Putus, gitu. putus nggak hmm. diketahui. Nggak diketahui ya? ya. Nah kalau bapaknya jadi jadi jadi anak mana? ketiga berarti. Ketiga. Dari 6 ya. Lalu terus ke bawah. Ke bawah sini Bapak yang keenam ya tadi ya. Chun Tet Chun namanya. Nih ya. Ya, ini mau itu, itu. ya. tinggal di rumah besar ini. Oh, oh. Yang mana pak? Yang mana pak? Di sini semuanya yang tinggal di rumah besar ini. Oh yang ini ada yang uh, kalau lebih tebal itu kita... ya. Keluar. Keluar. keluar. Oke. Okay. Di ya. Nah yang kalau yang kedua ini anak yang kedua. 4 Cung apa? apa? Avaion. Avaion. Avaion. Avaion di Batavia. Batavia juga. Tapi yang bukan di koloni di sini. Di Bangka. Bukan dia nih. Yang Jadi yang berada di rumah ini ada berapa orang, Pak? Ada 3 keluarga. 3 keluarga. Semua di rumah ini juga. Ada nambah 1, baru pulang dari Jakarta, ke Mm. Siwas. Mau solo pulang tanpa naik motor? Ini was. ada apa? oh ini bilik pada masanya ya? iya, ja, bilik kamar pembantunya dulu oh gini kamar jadi semuanya ada 8 bilik ya? iya, <seksi> sama replika, <seksi> replika kemarin ada, kita pameran, kita pamerkan ini Ada sorong? iya, kereta sorong sorong? berarti kebutuhannya ada berapa kok? Iya, kita itu untuk urusan rumah tangga, masih yang bisa lebih juga besar Tapi kalau sekarang masih dipergunakan nggak? Mana? Ini buat simpan barang aja. Simpan barang? Boleh. Ini banyak darat. Gelap hancur karena dulu kena efek bom uh, dapur ya. Efek bom Jepang dulu, ya hmm. bagian dapur. Oh itu. Ini kayak hmm. ruang ada gazebo gitu dulu zaman dulu udah gazebo ya, banyak banget banget. Taman. Di catatan Raja Chulalongkon dalam perjalanannya ke Pulau Jawa dia ada singgah ke sini, ke sini. juga dan menceritakan Ayo, tentang Mayor. Ya Raja Thailand Chulalongkon Raja Lama Kelima. Dia kan singgah ke Bangka, karena dia nggak lewat jalur yang Kalimantan antara Bangka, Sumatera-Kalimantan Karena banyak banyak laut katanya, jadi lewatnya Selat Bangka, singgah dulu ke Mentok Kayak Kebetulan rumah ini dekat dengan pelabuhan makhluk hmm. ke sini Dia ada menceritakan tentang ke kebesaran rumah ini, di dalam catatan perjalanan Sekitar tahun 1890-an, nya. Artinya itu ya, di bagian selatan. Mongol di bagian selatan. Tolong di bagian selatan. Cho hmm. di masa Kaisar Hunze di Dinasti oh, Qin. Bos kayak seperti uh, izin bahwa di sini akan mendirikan sebuah lembaga pendidikan. Jadi uh, dapat izin dari Kaisar untuk dididikan sekolah yang Nah, 1870. 1870. Nah, tahun 1879 nah, belum, belum ya. nah, sekolah tradisional. 1879 itu dicatatkan kita bisa juga lihat di Mary Somers itu ada kan. 1879 di Monte sudah ada 12 orang penduduk di sana. 1879. Jadi relevan dengan ini. Jadi 1870 dan 1879 pemerintah Belanda sudah catat ada 12 orang penduduk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 Wah, kami sudah banyak uh, apa namanya merepotkan ini. <laughs> Terima kasih banyak ya kok. Ya. Kalau separade, semuanya Kita baru tadi uh, ya. tur di rumah Maya Chung Atiam. Ini merupakan satu-satunya mayor yang ada di Pulau Bangka. Jadi, tadi kita sudah dapat ceritanya dari eh, Kuncen di sini bahwa masih ada turunan beliau yang keenam yang menghuni rumah ini. Kita sudah dari depan tadi sampai ke dapur. Sekarang kita sudah lihat semua bangunannya.